Bagian pernyataan dan penyidikan silang sudah selesai Tapi pernyataan orang tua dari Gopal belum ada Sedangkan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi sidang ini Sidang memerintahkan pada polisi untuk mencari keberadaan orang tua Gopal Agar mereka hadir dalam sidang berikutnya Selain itu Sidang memberi perintah pada Jaksa untuk bicara pada para warga Jalrah Dan meyakinkan mereka untuk memberikan pernyataan tentang kasus ini Sidang berikutnya dua hari lagi. Bibi Kenapa kalian tidak menemukan gelangnya? Selama ini ku simpan dengan aman Menghilang kemana? Bibi kami bisa temukan kalau... Kalau ibu tidak mendengarku bicara dengan Bibi di telepon. Maksudmu? Saat aku menutup telepon dari Bibi setelah bicara dengan Bibi, ibu berdiri di belakangku. Jadi aku... Baiklah, Bibi. Apa kata Manggala? Dia bicara apa? Ayo jawab! Tidak akan kuberitahu bu Oh begitu Kau pikir karena aku Bersabar pada Kamli Aku juga bersabar padamu Lihat saja Apa yang akan aku lakukan Kepadamu Ayo jawab. Katakan apa yang sudah kalian bicarakan Atau kau akan tiada. Cepat Jawab Bu aku sudah bilang Aku tidak akan memberitahu. Kau tidak mau bilang. Kita lihat saja sampai kapan kau akan diam. Eh, ibu, ibu, ibu mau apa? Lepaskan jangan, tanganku. Jangan, lepaskan, jangan, jangan lakukan ini, Bu. Jangan. Kapuskar. Jangan, bu. bu. Jangan, <skr French> jangan. <sülulus> bu. jangan <sup> <finden> <you> <sup outlook> Jawab. kau sedang hamil anak kuda dan bukan Kau hidup suamiku ditukar dengan bayi itu? Tidak. Kau tidak peduli nyawamu kan? Kalau begitu, aku beri kau pilihan. Cepat katakan atau kau akan kehilangan bayi dalam kandunganmu ini. Cepat, cepat. jangan, jangan. Akan ku beritahu, akan ku beritahu bu. Ruku untuk mengambil gelang emasnya paman yang disembunyikan di belakang altar. Gelang itu ada di dalam kamarnya bibi. Ya. <tik> <tik> Apa? Jangan menangis. Jangan menangis. Kamli, Kamli. <tuh> Urmi, Urmi, kau tidak apa-apa. Urmi, kau kenapa? Ha? Urmi. Katakan. Ibu mengancamku akan menyiapkan bayiku ini kalau aku tidak memberitahu pembicaraanku dengan bibi. Apa? Karena takut aku menceritakan semuanya. kan gelangnya. Minggir. Cepat berikan gelangnya. Berikan gelangnya pada aku, cepat. singkirkan tanganmu dariku. Ingat baik-baik, aku tidak keberatan untuk menyiapkanmu gara-gara ini. Minggir. Berikan gelangnya. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Berikan gelangnya. Minggir. Ibu. Minggir. Berikan gelangnya pada aku, cepat. Lepaskan. Cepat berikan gelangnya. Lepaskan, Ibu. menghalangi ibu seharusnya salian langsung beritahu aku aku tidak akan cerita di depan sidang iya bibi, aku ingin beritahu makanya aku menunggu bibi di luar pengadilan tadi, tapi saat itu ibu datang dan aku tahu saat ini kau sedang menunggu bibimu Agar kau bisa cerita tentang kelang itu kepadanya. Tapi kau harus tetap bungkam. Jika kau bertau dia, maka ketika kau pulang nanti suamimu itu tidak akan bisa selamat. Jangan menganggap ini hanya sebagai ancaman. Karena anak buah ayahmu mengawasinya. Jika kau macam-macam. Hanya dengan satu telepon saja, maka kau akan kehilangan suami seperti yang bibimu alami dulu. Putuskanlah apa yang kau bisa membahayakan kehidupan puskar Itu sebabnya aku berbohong dalam sidang Harky Harky apa kau sadar dengan perubahan dirimu Kau tidak punya perasaan dengan menutupi dosa suamimu itu Kau membuat dia jadi pendosa Ibu macam apa kau ini? Mengancam putrimu dengan nyawa suaminya Apa kau tidak punya rasa kemanusiaan lagi? Aku tidak menyesali perbuatanku kakak Ipar. Aku hanya mengancam Tapi aku rela melakukan apapun demi mengolong suamiku Bagaimana kau bisa paham? Makna memiliki suami dan juga cinta. Kau tidak tahu kewajiban seorang istri. Kau ditinggal oleh suamimu. Jika kau tidak punya sesuatu, bagaimana kau bisa memahaminya? Ah. aku Bibi karena aku tidak bisa membantumu nyawa suamiku dalam bahaya Bibi Aku baik Rasanya sakit ya Tidak, tadi rasanya sakit Sekarang sudah tidak lagi Katakan, kau merasa tidak nyaman di rumah Bu Anandi kan? Tidak Kak Kamli. Aku sangat suka di sana Rumahnya besar seperti istana, semua yang ada di sana bagus sekali. Aku senang melihatnya. Mereka semua juga baik: ada Manu, Abi, Sifam, Gugangga, Pajakdis, Penyihir Baik Hati, Bibi, Aku, dan juga nenek mereka. Dan di sana, aku tidak bekerja apa-apa. Aku hanya bermain seharian. Aku sangat suka di sana. Mungkin ini adalah takdirnya, Nimbo. Keadaan tidak akan berubah seperti keinginan kita. Dia bahkan tidak suka tinggal di sana. pasihan Nimboli, lepas dari mulut buaya, lalu masuk ke dalam mulut singa. Uh, Nimboli, ayo, kita harus pulang sekarang. Mari, bu Manggala. Dea, Dea. jaga dirimu ya. kasih banyak ya, ayo makanlah. Sejak pagi kau belum makan, ayo makanlah. Kamli sebentar lagi akan pulang, dia pasti pulang. Uh, makanlah sedikit ya, ya. Ayo, ayo makan. Kau mau nasi? Kamli, Kamli, Kamli, Kamli, Kamli. Kau pergi kemana, Kamli? Kau meninggalkan aku sendirian. Orang-orang oh, itu membuat aku takut, Kamli. Mereka menertawakan aku. Katanya, katanya... <tuk dan nangisimu> ya, aku akan melayang. Aku aku takut sekali, Kamli. Takut sekali, tidak, Puskar. Kau jangan tanggung. tenang saja. Aku sudah pulang. Mereka mereka tidak ada lagi. Kau aman, Puskar. Aku janji kalau aku tidak akan pernah meninggalkan dirimu lagi, ya. Tenanglah, tenanglah, Puskar. Percayalah kepadaku, selagi aku masih hidup, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Iya. Ibu! Aku tidak akan komentari perbuatan ibu. Tapi jika ibu sampai berani mengancam puskar lagi... Maka ibu akan hadapi diriku yang kejam Jika ada yang lebih kejam darimu Perkenalkan pada ibu Tapi bagaimana Kau menemukan orang yang ingin melenyapkan ayahnya sendiri Kenapa kau lupa Kamli Jika aku adalah ibumu dan ibu lebih cerdik dari dirimu. Dengarkan kata-kataku ini dengan baik, Kamis, karena kau berniat melenyapkan ayahmu, maka kau harus tahu tujuan ibu, yaitu tetap hidup dan membebaskan suami ibu dari penjara dengan hormat agar dia bisa pulang ke rumah ini. Lihat apa kau bisa mengalami ibu Kalian tahu, ketika preman itu menyerang Bu Anandi, aku sangat marah dan aku ingin melemparinya dengan batu yang ada di sana. Lalu penyihir baik hati mengambil batang pohon lalu membalas memukuli preman Kemudian dia terlempar jauh sekali Ada preman yang lain yang mendekat Dia akan memukul penyihir baik hati dengan tongkatnya Tapi penyihir baik hati ayunkan batang pohon Lalu didorong dan dia juga terlempar sangat jauh Tidak dengar ya. Tidak nih boleh nenek mendengarkanmu. Lanjutkan. Aku pernah melihat seorang wanita bertarung seperti pendekar di TV yang dibawa Urmi. Penyihir baik hati mirip seperti itu ketika melawan para preman. Apa maksudmu mirip? Penyihir baik hati ini memang seorang pemberani, ah. Jangankan preman biasa, dia bisa melawan preman yang lebih jahat Iya, nenek tahu, aku tidak mengira penyihir baik hati yang bisa mengepang rambutku bisa bertarung dengan sangat berani begitu Jika bukan karena penyihir baik hati, ibu dan aku tidak akan selamat dia sudah menolong kami berdua Jadi dia sampai terluka Masih sakit? Tidak, bicaramu manis sekali Rasa sakitku pun hilang Sini aku obati, mana tangannya? Ku kecil saja, tapi terasa sakit. Akan kuoleskan obat agar kau sembuh. Di mana sih Fam dan Abi? Aku ingin menemui mereka. Akan ku tentang penyihir baik hati. <tuh>